Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang bakal beruntung di bulan November tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support NFT yang dapatkan masing-masing zodiak yang bakal beruntung di bulan November tahun 2021. Pertama support NFT kepada zodiak yang pertama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 Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah zodiac ataupun dua piala. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces bakal beruntung di bulan November tahun 2021. Keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan November adalah di dalam kategori hubungan asmara dan di dalam kategori karet disini menggambarkan seorang pisces yang sedang single akan menemukan perjalanan hati dan melangkahkan kaki jenjang yang lebih serius untuk menemukan suatu hubungan asmara yang lebih bahagia lebih harmonis di bulan November tahun 2021 serta disini kepada seorang pisces yang sudah berpasangan akan memiliki komitmen untuk sejalan meniti hubungan asmara yang lebih bagus lagi disini seorang pisces akan meningkat di bulan November tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cups, secara umumnya Queen of Cups itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Pisces, dan di sini menggambarkan seorang Pisces yang sedang single akan menemukan pujaan hati, menemukan tambatan hati di bulan November tahun 2021 yang disimbolkan dengan Queen of Cups yang dimana di sini akan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius untuk menemukan hubungan asmara yang lebih bagus lagi, serta di sini seorang Pisces yang sudah berpasangan akan bersama-sama meniti hubungan asmara bersama pasangan untuk lebih bagus lagi sempat di sini seorang filsaf akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang pasangan untuk mendapatkan karir kehidupan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah the hangman secara umumnya dianggap itu diartikan pasrah tetap yakin-yakin karena kuat dan jika kartu daya engagement kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang pisces merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin ia mampu ia kuat untuk mendapatkan hubungan asmara di bulan November tahun 2021 yang lebih bagus lagi serta di sini mendapatkan sebuah karir yang lebih bagus lagi yang dimana mana di sini dikategorikan seorang bakal beruntung di bulan November tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah. 5 of 1 ataupun 5 tongkat untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana sini digambarkan seorang Gemini bakal beruntung di bulan November tahun 2021 keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Gemini di dalam kategori karir dan pekerjaan dan dimana sini finansial juga akan meningkat Di sini digambarkan seorang Gemini akan menerima tawaran pekerjaan yang di mana di sini dalam bentuk kerjasama yang akan berdampak positif kepada kehidupan finansial serta keuangannya dan untuk support energinya adalah Page of pentacle Secara umumnya, page of pentacle itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori pekerjaan serta keuangan yang meningkat. Yang dimana di sini ia dapatkan berkat doa dan dukungan dari sebuah keluarga, berkat doa dari seorang anak Gemini sendiri. Dan jika kartu The Handman kita gabungkan dengan kode yang kedua, di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bekerja dengan niat. Yang pas tapi ia yakin ia mampu mendapatkan keberuntungan di bulan November tahun 2021 dengan dukungan doa dari sebuah keluarga, dengan dukungan dari seorang anak Gemini sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Ace of One. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius, yang dimana sini digambarkan sosok Aquarius bakal beruntung di bulan November tahun 2021. Keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Aquarius dalam kategori karir, keuangan, serta kehidupan. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu pekerjaan yang baru, yang di dimana di sini akan mampu mendokar keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha, yang dimana di sini usaha miliknya sendiri yang akan membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi, dan di sini seorang Aquarius akan mulai menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan untuk kartu support energinya adalah King of One. Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan, seorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori pekerjaan serta keuangan, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu pekerjaan yang baru. Yang akan berdampak positif kepada kehidupan finansial, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang usianya lebih dari 30 tahun, seseorang yang lebih tua dari Aquarius, seseorang yang dekat dengan Aquarius, yang mampu mendokter keuangan finansial lebih bagus lagi, dan di sini seorang Aquarius akan mulai belajar dari orang yang lebih pengalaman, yang dimana di sini meniti karir usahanya sendiri, yang akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan jika kartu dengan gen kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu mendapatkan kesuksesan keberuntungan kehidupan yang lebih bagus keuangan yang meningkat di bulan November tahun 2021 yang dimana sini digambarkan mendapatkan pekerjaan dari orang yang lebih tua yang mampu mendokalkan kehidupan serta sini usaha Aquarius akan ia jalani ia belajar dari orang yang lebih pengalaman yang mampu meningkatkan kehidupan Aquarius sendiri dan untuk kartu sedik yang keempat adalah Ace of Cup untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagitarius yang dimana di sini digambarkan seorang Sagitarius akan mendapatkan keberuntungan di bulan November tahun 2021 keberuntungan yang mendapatkan oleh seorang Sagitarius dalam kategori hubungan asmara di dalam kategori karir dan di dalam kategori keuangan. Di sini digambarkan seorang Sagitarius yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana di sini menata meniti hubungan asmara yang lebih bahagia lagi. Dan di sini juga seorang Sagitarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang baru, yang mampu mendongkrak finansial keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Aquarius yang sudah berpasangan akan mengintip kembali hubungan asmaranya. Untuk mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis bersama pasangan di bulan November tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah... Knight of One. Secara umumnya, Knight of One itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan seorang Sekretaris mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini Night of One merupakan pasangan, yang dimana di sini seorang Sekretaris bertemu pasangan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia serta lebih romantis. Dan di sini seorang sakitarius yang sudah berpasangan akan didukung didoakan oleh pasangan dan direspon oleh pasangan untuk menata meniti kembali hubungan asmarnya ke yang lebih bagus lagi. Dan di sini seorang sakitarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari orang terbetak yang mampu mendongkrak finansialnya lebih bagus lagi. Dan jika kartu daya kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang sakitarius merupakan sosok seseorang yang pas namun ia yakin ia mampu mendapatkan Hubungan asmara yang lebih bagus, karya yang lebih bagus Yang dimana sini digambarkan seorang Sagittarius Berada di dalam kategori mendapatkan keberuntungan di bulan November Berkat dukungan dari orang-orang terdekat Berkat doa dari pasangan Sagittarius sendiri Dan untuk kartu Zedek yang kelima adalah Eight of Cups ataupun 8 piala Untuk Zedek yang kelima kita mendapatkan seseorang yang berkodiat Virgo Yang dimana sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan keberuntungan Dalam kategori hubungan asmara serta pekerjaan. Di sini digambarkan kepada seorang Virgo yang sudah kepasangan dan menemukan jawaban akan menemukan cara untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis bersama pasangan, serta direspon positif oleh pasangan Virgo sendiri. Dan Virgo yang sedang single akan mengakhiri pencarian pasangan di bulan November tahun 2021. Yang dimana di sini akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk mendapatkan kebahagiaan bersama. Dan di sini seorang Virgo akan mendapatkan jalan kehidupan yang lebih bagus lagi yang dimana sini keuangan finansial akan lebih meningkat dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of Cup secara umumnya Kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang terdekat seseorang yang usianya di tiga 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Virgo yang sering single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk kerjajang yang lebih serius. Yang dimana di sini pasangan digambarkan dengan kenaik opkap yang usianya di bawah 30 tahun. Serta di sini seorang Virgo yang sudah berpasangan akan meniti kembali hubungan asmaranya dan di sini seorang pasangan akan memberikan Allah yang positif, tanggapan yang positif kepada seorang Virgo untuk mendapatkan kebahagiaan bersama, dan di sini seorang Virgo akan mendapatkan satu pekerjaannya, yaitu dari orang terdekat. Yang dimana mana di sini mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi, dan jika kartu dalam gamen kita gabungkan dengan zodiak yang kelima, di sini menggambarkan. Sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan November tahun 2021 dan mendapatkan kehidupan serta finansial yang membeli-beli meningkat yang dimana ia dapatkan dari orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar. Dan disinilah dikategorikan seorang Virgo mendapatkan keberuntungan di bulan November tahun 2021, dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang bakal beruntung di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama, zodiak Pisces.